Untuk anak pasif, seluruhnya anak pasif braka ke depan kantor kecamatan akan ada sesi butuh kita. Sekali lagi, anak pasif beraka, semuanya, pasif akar termasuk pembina. Kumpul apel di depan kantor kecamatan ada sesi foto demikian terima kasih Oh, oh, oh. Thank mm -hmm.